c. Gizi kerja dalam pengalaman makanan di tempat kerja. Nah, ya, terakhir gizi kerja salah satu aspek A3, SDM kuat, selamat, sehat dan produktif. Produktivitas dipengaruhi oleh derajat kesehatan dan kecukupan gizi definisi dan ruang ikut, masalah gizi kerja, white color workers, staff, award, nutrisi, penyakit degeneratif, blue color workers, manual, transisi, dan penyakit infeksi, masalah gizi kerja, rendahnya kebiasaan makan pagi, tidak perhatian pengusaha, kurangnya pengetahuan tenaga kerja, memakan tidak ada penyuluhan gizi kerja, bagaimana berapa apa dan kapan makanan diberikan. Kecukupan gizi kerja, status gizi kurang atau lebih, tidak bekerja dengan maksimal, pertahanan tubuh terhadap penyakit, tidak ada kompensasi, tidak ada berat badannya, bisa ada situ bisa kurang bisa lebih, Bereaksi lamban, apatis, tidak teliti, efisiensi dan produktivitas diragukan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 dengan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, memadamkan kebakaran, Bahaya alat peledakan, memberi kesempatan. Ya, dari A sampai L ini salah satunya memulai kebersihan kesehatan dan ketertiban ini. Inti dari permenaker dasar hukum di kerja itu permenaker nomor 5 tahun dua 18. Ketika lingkungan kerja Pasal 3C dan pasal 5 ayat 3 Penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana hijin di tempat kerja yang bersih Penalapan hijin sanitasi dan meliputi bangunan dan tempat kerja fasilitas kebersihan kebutuhan darah dan tata laksana rumah tanggaan Permenaker Trans Nomor 3 Garigman Garis Manus tentang pelayanan kesehatan kerja Pasal 2 untuk penyelenggaraan makanan di tempat kerja Tepang nakar trans nomor 224 garing men garing 2003 tentang kewajiban pengusaha Yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23 sampai dengan 7 Pasal 2 dan pasal 3 ini makan dan minuman yang bergizi sebagaimana dimaksud Dalam pasal 2 ayat 1 huruf A Air sekurang-kurangnya memenuhi 1400 kalori dan diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja Dasar hukum Kemenaker ke trans garing 102 garing 6 2004 tentang waktu kerja dan upah lembur pasal 7 perusahaan yang memperkerjakan pekerja atau buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban membayar upah kerja lembur memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya memberi makan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 jam atau lebih pemberian makan dan minum sebagaimana maksud dalam ayat 1 huruf C tidak boleh diganti dengan uang S.E. Surat Edaran Menaker nomor 1 Garing, main, garing Men Garing 179 Tentang keadaan kantin dan ruang makan Jadi 50-200 orang pekerja harus ada Ada ruang tempat Di perusahaan yang bersangkutan Kalau lebih dari 200 kantin Untuk S.E. Dirjen Binawas nomor 86 Garing BW Garing 19-19 Harus ada tempat catering itu rekomendasi dari marker instruksi menaker, menaker nomor ins 01 garis miling men garis miling men tentang peningkatan pengawasan dan penertiban terhadap penggunaan kantin dan toilet di perusahaan instruksi menaker nomor instruksi 03 garis minus men untuk garis pengawasan terhadap pengelolaan makan di tempat kerja Permen, permen cash nomor 715, garing menkes, garing SK, garing 5, garing 2000, tentang persyaratan izin, sanitasi jasa, semoga, peraturan bersama men, menek dan berdaya perempuan pon trans dan menkes nomor 48, garing men garing TTP, garing 12, 128, peraturan 27, garing men 12, 128, dan 117 17, garing menkes, garing KB, garing 12, 18, tentang 18, pemberian air susu ibu selama waktu kerja di tempat kerja. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas dan bertanggung jawab mendorong pengusaha atau pengurus serikat pekerja atau serikat buruh agar mengatur tata cara pemberian pelaksanaan pemberian asi dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, mengkoordinasikan pemasyarakatan pemberian asi di tempat kerja. Permenkes Nomor 15 Tahun 2013, tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah air susu ibu Itu pasal 3) Kapolres tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program AC eksklusif. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI. Pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Atau memerah ASI selama waktu bekerja di tempat kerja Membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif dan penyediaan tenaga ternak di pemberian ASI Ya ini ilustrasinya ya. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memberikan makanan kepada tubuh dengan sebaik-baiknya sehingga tubuh dalam keadaan kesehatan yang optimal Zat gizi adalah zat-zat dalam makanan yang mempengaruhi kesehatan dan berguna untuk tubuh. Gizi kerja adalah gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan sesuai jenis dan beban kerja. Penyakit gizi kerja adalah penyakit gizi sebagai akibat kerja atau ada hubungannya dengan kerja, contoh anemia, kurang energi, protein, KIP. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, diperlukan perlindungan kesehatan kerja. Salah satu bentuk perlindungan kesehatan kerja adalah program gizi kerja dan penyelenggaraan makanan di tempat kerja. IKA dan PMTK IKA merupakan salah satu penentu kapasitas kerja yang mempengaruhi tingkat kesehatan dan produktivitas tenaga kerja. Permasalahan terkait kurangnya pemahaman dan perhatian pengusaha maupun tenaga kerja. Makanan sering diberikan dalam bentuk uang sering terjadinya kasus keracunan makanan di tempat kerja. Penyelenggaraan makan di tempat kerja menentukan tingkat kecukupan kebutuhan makan bagi tenaga kerja. Secara langsung, apabila tenaga kerja mendapatkan konsumsi yang sesuai dengan jenis atau beban kerjanya, maka produktivitas kerjanya akan optimal. Secara tidak langsung, apabila kebutuhan makan, tenaga kerja sehari-hari terpenuhi sesuai beban kerjanya, maka kesehatannya akan terpelihara sehingga tingkat produktivitas kerjanya juga dapat dipertahankan Prevalensi dari gejala-gejala secara pusing-pusing, serta sakit kepala cukup banyak dijumpai pada perusahaan yang tidak menyediakan makanan bagi tenaga kerjanya, untuk itu, pemberian makanan di tempat kerja sangat penting untuk melindungi tenaga kerja dari berbagai penyakit, sehingga tingkat kesehatan tenaga kerja dapat ditingkatkan. Penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja, rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan anggaran belanja makan, perencanaan menu, pengadaan dan pembuatan bahan makanan, penerimaan dan penyimpanan, persiapan dan pemasakan makanan, penilaian, pengemasan, distribusi atau penyajian makanan di tempat kerja. Keuntungan memberikan makanan di tempat kerja, meningkatkan dan mempertahankan kemampuan kerja, mengatasi kelelahan dan persiapan tenaga untuk kerja kembali, meningkatkan derajat kesehatan, menurutkan abstain, absenteisme, meningkatkan produktivitas terciptanya hubungan, timbal balik pengusaha dan pekerja maupun antar pekerja, suasana kerja menyenangkan dan meningkatkan motivasi dan gairah kerja. Ketentuan dapur dan ruang makan, letak dapur tidak jauh dari ruang makan dan tidak berhubungan langsung dengan tempat kerja, fasilitas dapur dan ruang makan cukup memadai. Keadaan untuk kondisi dapur dan ruang makan mudah dibersihkan. Penerangan cukup, ventilasi memadai, tidak menyebarkan panas, bau atau uap. Lantai tidak licin, ruangan cukup dan bebas dari serangga dan binatang mengerat. Ketentuan petugas penyelenggara makan atau food handler bebas menyakum luar, tidak separuh tipes cacingan, dinyatakan dengan surat keterangan dokter, mempunyai pengetahuan tentang kebersihan, kesehatan diri dan cara mengelola makanan. Tidak mempunyai kebiasaan buruk yang tidak sehat, disiplin memakai alat pelindung pakaian kerja, celemek, sarung tangan tutup kepala masker dan lain-lain, dan tidak merokok sewaktu bekerja. sebaiknya tidak menggunakan perhiasan, pekerja yang muntah dan diri di tempat kerja di rumah atau di tempat lain dan menderita infeksi segera melapor kepada supervisor. Bebas penyakit menular itu terbiasa baru, fotoon ser paru-paru, tipes bersalat darah widal tes, casingan atau periksa tinja, cacing dan telur cacing. Ya, gizi ini diperlukan oleh tenaga kerja, macam-macam zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Maka ada gizi yang seimbang bila terpenuhi semua, sehingga penghasil tenaga, pembangun, memelihara sel-sel atau memelihara sel-sel tubuh, pengatur fungsi alat ginjal. Perlu gizi seimbang batas gula, garam dan minyak. Ya, gula 4 sendok makan, gandong 1 sendok teh 5 sendok makan minyak plus minum air putih 8 gelas 2,4 porsi lauk, 3,4 porsi sayur 2,3 porsi buah 3,4 porsi karbohidrat pantau berat badan, menyapu, bersepeda, senam, berjalan dan bermain, sepak bola bercuci tangan 4 ya. pilar prinsip itu pengonsumsi makanan berakam. Biasakan pembiasakan perilaku itu bersih Lakukan aktivitas fisik, pertahankan dan memantau berat badan dalam batas normal. Ini piring makanku harus sekali makan air putih, sayuran, buah-buahan, lauk pauk, makanan pokok. Batasi gula, garam dan minyak. Ini ya, jadi 2/3 1/3 makanan pokok, 1/3 sayuran, 1/6 lauk, 1/6 buah-buahan. Kebutuhan gizi ditentukan oleh ukuran tubuh, usia, jenis kelamin, ya. kondisi tubuh tertentu, iklim dan kondisi lingkungan kerja dan tingkat aktivitas. Ya. Banyak negara makanan tempat kerja seperti ini ilustrasinya. Ada sebaiknya ada konsen gizi, hitung cukup kecukupan energi. Kebutuhan energi selama kerja 8 jam 40-50% kebutuhan energi sehari satu kali makan utama dan satu kali makan selingan Kecukupan energi bisa dijemahkan ke dalam porsi bahan makan menggunakan daftar bahan makanan penukar Petugas penyelenggara makanan, sistem pelayanan makanan, susunan menu dan nilai gizi, dapur dan ruang makan, dan izin dan sanitasi perusahaan pekerja dihitung berdasarkan berat badan sehat dengan indeks masa tubuh IMT atau body mass index BMI IMT per BB per kuadrat tinggi dalam satuan kilogram per meter kuadrat BB kurus itu IMT 18,5 atau kurang BB normal 18,5 sampai 24,9 ideal itu jika diantara kalau wanita 19 sampai 24, pria 20 sampai 25 Bebe gemuk yaitu IMT 25-27, obesitas yaitu 27 Atau setelah gizi kerja bisa juga dihitung dengan rumus Broca BB sampai dengan TB dikurang 100, dikurang 10% dari TB dikurang 100 ya. Energi sehari itu satuan kalori, karbohidrat 40-60% total energi 1 gram kurang lebih 4 kalori Protein 5-15% total energi 1 gram kurang lebih 4 kalori Lemak itu 25-35% total energi atau 1 gram sekitar 9 kalori Ya Untuk kecukupan zat-zat gizi Kebutuhan energi itu sama dengan energi metabolisme basal IMB Ditambah energi aktivitas fisik plus energi untuk metabolisme makanan dalam tubuh SDA Energi basal metabolisme IMB sama dengan pria itu 24 kali 1 kali BB dikali kilo kalori wanita itu 24 kali 0,9 kali BB kilo kalori energi aktivitas fisik itu berat badan dikali indeks kerja dikali waktu dalam jam specific dynamic action SDA itu sama dengan 10% dari total AMB plus energi aktivitas fisik cara perhitungan kebutuhan energi atau kalori kebutuhan untuk sehari EMB sama dengan 1 kali 24 kali BB sama dengan A kilokalori. Koreksi tidur sama dengan 0,1 dikali jumlah jam tidur dikali BB sama dengan B kilokalori. Jumlah A dikurangi B sama dengan C kilokalori. Energi aktivitas ringan sedang terberat itu sama dengan D kilokalori. Jumlah C D sama dengan E kilokalori. SDA 10% dikali E sama dengan F kilokalori. Jumlah energi, kebutuhan energi ialah A plus F sama dengan G kilo oh, ya, kurang lebih. seperti ini lah jadi harus dilibatkan tadi kalau MB tadi jadinya dari energi bahasa metabolismenya tadi ya Ya ini indeks pengeluaran energi untuk berbagai aktivitas seperti mencuci piring contohnya 1 memakai dan membuka kayak 0,7 Makan 0,4, mencuci dengan mesin 1,3, duduk itu 0,4 ya, duduk 0,4. Kebutuhan energi makanan dari berbagai jenis pekerjaan ya, ini ada juga yang dari standar gizi kerja dapnakertrans 4,5. Ya jadi dibagi jenis kegiatan dan kebutuhan kal. Halori per kilogram badan per jam ya. Ini contoh perhitungan ya. Dari rumus tadi Wanita oh, usia 40 tahun bibir 60 kg Tidur 8 jam sehari Buka jadi industri garmen IMB berarti 24 Dikali 0,9 9 dikali 60 kg, referensi tadi 126 kilokalori. Koreksi tidur, 0,1 dikali 8 jam, dikali 60 kg 48 48 kilo. 48 kilokalori ya. Lalu menghitung IMB dengan koreksi tidur, jadi dikurangin. A dikurang B. 1256 kurang 48, 1248 itu sama dengan C lalu, energi aktivitas itu tadi ringan sedang berat, ini kita anggap sebagai D ya. kalau kita anggaplah, makan tadi 0,4 0,5, 4, ya. 40, 60, 12 kilokalori Energi aktivitas makan 12 kilokalori, berpakaian itu 0,7 ya, kali 0,5 jam dikali 60, 21 kilokalori, duduk itu 0,4 dikali 4 jam dikali 60, 98 kilokalori, cuci piring 1 kali 1 jam dikali 60 60 kilokalori cuci pakaian dengan mesin 1,3 2 jam dikali 60 156 kilokalori menjahit dengan mesin 0,7 kali 7 jam kali 60 294 kilokalori jadi harus kita data ya. apa saja aktivitasnya dalam satu hari itu ya, kategorinya tetap ringan sedang atau berat ya. jadi ditotalkan 911 itulah D ya jadi jumlah EMB dan energi aktivitas itu C plus D tadi sama dengan E jadi 1248 ini tadi C ditambah dengan D 915 jadi hasilnya E 2163 SDA itu sama dengan 10% dikali 2163 sama dengan 216,3 kilokalori total kebutuhan energi 216 Dua ribu seratus dan taman sama dua ratus kilokalori e ya penilaian beban kerja menurut SNI 7269 strip 2009 kerja ringan itu 100 sampai 200 kilo per jam sedang itu 200 sampai 350 kilo kalori per jam berat itu 350 500 kilo kalori per jam penilaian beban kerja berdasarkan nanti kerja menurut uh, tabel Christensen kalau ringan itu 75 sampai 100 denyut per menit agak berat itu 101 sampai 125 berat itu 126-150 saat berat itu 151 sampai 175 luar biasa berat itu lebih dari 176 penggolongan kegiatan kerja menurut WHO, kerja ringan sedang berat dan berat sekali ringan itu seperti laki-laki untuk kerja kantor, dokter, guru rawat ahli hukum kerja di toko, pengangguran wanita itu kerja kantor pekerjaan rumah tangga dengan menggunakan mesin, juru guru, juru rawat, dan dokter kerja sedang itu laki-laki industri ringan mahasiswa, buruh bangunan, petani hingga menggunakan mesin dan nelayan, wanita itu industri ringan, pekerja rumah tangga tanpa mesin, mahasiswi, kerja di toko kerja berat, laki-laki petani tanpa mesin kuli, pekerja tambang, tukang kayu tanpa mesin, tukang besi wanita itu petani tanpa mesin, penari dan atlet Kerja berat sekali, laki-laki itu tukang kayu tanpa mesin, tukang mesin, wanita itu buruk bangunan. Kebutuhan kalori untuk tingkat aktivitas yang dilakukan menurut Waridah Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1998, usia 20-59 tahun, BB laki-laki 62 kg dan wanita 54 kg, kurang lebih seperti ini, setaraan kegaringan kalori 24 jam laki-laki 2200, sedang 3000, 3600, kalau wanita itu jaringan kalori 24 jam 2050, kerja sedang 2050, kerja berat yaitu 2.600. Kebutuhan kalori untuk tingkat aktivitas yang dilakukan, usia 25 tahun, BB akhir 55 kg, terma 47 kg, suhu lingkungan kerja 25 derajat Celcius, yang menurut saran gizi kerja di Amerika Tengah Yang kurang lebih seperti semuanya tidak jauh berbeda dengan tadi karya tadi, ya, kayak jaringan laki-laki dan wanita ya, dibagi menjadi dengan sedang dan berat juga. Kemudian ukuran rumah tangga Wirti yang biasa dipakai sebagai persamaan, ini konversinya ada yang biasa dipakai itu satu gelas nasi, 1000 gram, 70 gram beras, 1 sendok makan, 3 sendok teh, atau 10 ml persis. Ya ini adalah satuan-satuan ya, yang sering dipakai untuk konversi kalau ini contoh menu satu porsi makan ya, dibagi menurut waktu makan kalau dirincikan nama makanan bahannya, irti berat energi, protein, emak, dan karbohidratnya Kemudian hubungan kesejahteraan kerja dan produktivitas menurut Haggard dan greenberg habis makan gula darah positif sampai ya, 4 jam setelah sarapan pagi setiap dua jam ditambah PMT, kumulat darah ditambah efisiensi tetap tinggi Ada juga menurut Kramp dan Muller untuk penambang batu bara, Darwin Karyadi, FAO, Semenov, dan Gardner ya. Dan akan ada hubungan grafik produktivitas kerja menurut jam dengan atau tanpa maktan ya. Jadi yang kalau pemberian makanan itu lebih efektif, ya, produktivitasnya dibandingkan dengan pemberian uang ya program gizi di tempat kerja, penyelolaan asupan gizi sesuai dengan jenis pekerjaan dan faktor-faktor lainnya, penyediaan kantin dan ruang makan, pembinaan dan koordinasi penjajah makanan, perbaikan sanitasi dan izin tempat kerja, pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status gizi pekerja dan evaluasi program gizi kerja, penyediaan preparat gizi, intervensi gizi misalnya pemberian obat cacing, tablet, zat besi, dan asam folat, vitamin C sesuai indikasi, penyelolaan gizi bagi pekerja dan keluarganya, motivasi kepada pengurus pimpinan perusahaan dan serikat pekerja tentang upaya perbaikan gizi kesehatan bukan segalanya tapi tanpa kesehatan segalanya tak akan berarti apa-apa